Gayanya itu sudah bisa membuat kita semakin bahagia Dan ingin sekali menggendongnya ya persahabat ya ekspresi BBL Masya Allah banget ya lucunya <tomong> Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sahabat Leslor Taiwan Ada kalimat cancel yang dituliskan Abang L tidur aja rating 3 apalagi melek Wow lagi genit nih si abang katanya tuh persahabat ya Masya Allah <tomong> Ekspresinya membuat kita bangga dan bahagia dan Alhamdulillah Acara akikah semalam di Indosiar itu ratingnya nomor 3 Luar biasa Membuktikan bahwa Abang L banyak yang mendoakan Banyak yang mensupport hingga mendukung Masya Allah, Luar biasa Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga Sebuah unggahan dari IG-nya Pak Ferry Satu jam yang lalu Ini mengunggah sebuah postingan video Lagi membuka souvenir persahabat Ya Perhatikan ada sebuah kalimat sehat-sehat ya abang L kesayangan tuh lesti kejuaraan Rizky Bilar namanya di take ternyata Pak Ferry lagi membuka souvenir sahabat ya isi souvenir dari acara akikah abang El masya Allah mudah-mudahan berkah-barokah dan rizkinya selalu lancar amin coba kita lihat sahabat ya isi souvenir yang tentu diberikan oleh Idola kesayangan kita di acara Akikah Abang Elwa wow, Masya Allah banget ya ada sebuah kalimat Di dalam isi telepon tersebut tasyakuran Akikah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Rabbil Alamin, segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas kelahiran putra pertama kami yang bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Semoga menjadi anak soleh yang taat kepada Allah SWT, berbakti pada orang tua, amin. Kami yang berbahagia, mesti kejurah, dan Rizki Bilar. Masya Allah banget ya, doa tulus. Yang diharapkan, yang tentunya diberikan oleh kedua orang tua, Lesti dan Rizky Pilar untuk Abang El. Mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan Abang El menjadi anak yang cerdas, anak yang berguna dan berbakti kepada orang tua. Amin. Dan selanjutnya para sahabat ada sebuah spesial juga yang kita dapatkan dari Bang Adlin, yang mana Bang Adlin sedang OTW bersama Bang Ariel, persahabat ya. Ternyata tim Leslar Entertainment lagi liburan setelah acara Akikah. Liburan tentunya dirasakan juga nih oleh tim Leslar. Alhamdulillah, selamat berlibur. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia. Kita lihat juga persahabat ya ke kabar berikutnya. Ada unggahan terbaru dari L2 Berut ID, persahabat ya. Yang mana? Di sini mengunggah sebuah postingan video lagi belanja di mall nih. Wow, perhatikan di sebuah kalimat kado jilid 2 untuk abang L yang kami sayangi, kado ini dari para followers L2W wow, masya Allah banget ya ternyata kado akan diberikan kembali kepada abang L dari orang-orang baik yang tulus mencintai abang L dan kita lihat juga di sebuah kalimat caption yang dituliskan Selamat sore sebenarnya L2W sudah kirim kado, tetapi karena ada amanah dari beberapa follower yang mau kasih kado juga, akhirnya kami belikan beberapa Akhirnya kami belikan beberapa item perlengkapan bayi buat Abang L Semoga bisa bermanfaat buat Abang L Niat tulus dari admin dan followers L2W Wow ini sih kebanggaan dan kebahagiaan banget ya Masya Allah, Allah. Mudah-mudahan rezeki selalu diberikan kemudahan Kelancaran dan berkah barokah amin Masya Allah banget ya Ini salah satu juga membuktikan Bahwa fans sejati yang sangat tulus Mencintai adalah kesayangan kita Selanjutnya juga persahabat ada kabar spesial yang kita dapatkan juga dari Raffi Ahmad ketika diwawancara setelah acara Akikah Abang El semalam. Raffi Ahmad di sini berharap persahabat rezeki Abang El seperti kedua orang tuanya tuh. Wah, wow, masya Allah banget ya. Mudah-mudahan doa Rafi juga dijabah. Mudah-mudahan juga rezeki Abang El bisa seperti dede Lesti dan kakak rezeki Bilar. Selanjutnya, juga ada info penting untuk kita semua bersahabat, ya, karena sudah di-up saja. Vlog terbaru di channel YouTube Leslar Entertainment, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tentunya bersahabat, ya, tidak mampir karena kita wajib untuk mendukung dan mensupport. Karya-karya terbaik di dalam kesenangan kita, selain vlog terbaru di Leslar Entertainment, ada juga vlog terbaru di channel YouTube-nya, kan? Sulit, ya. Wow ini hadiah spesial untuk BBL Masya Allah ternyata ada hadiah spesial dari Om Sule Untuk BBL mudah-mudahan berkah barokah semuanya Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Jangan kemana-mana total stay itu dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate Dan terhangal selanjutnya ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar bahwa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.